Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Alvaris Masih. Di video kali ini, saya akan membahas satu pertanyaan telepati yang cukup menarik. Pertanyaan yang mungkin teman-teman sering tanyakan, yaitu, apa saja yang biasanya menjadi penyebab telepati yang kita lakukan itu gagal? Teman-teman, sebelum saya bahas lebih jauh tentang hal ini, seperti biasa, untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe.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 Oke teman-teman, kita langsung saja membahas tentang pertanyaan yang cukup menarik ini, yaitu Apa saja yang biasanya menjadi penyebab telepati yang kita lakukan itu bisa gagal atau tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan Di dalam telepati teman-teman, tentunya ada beberapa hal yang biasanya menjadi penyebab telepati yang kita lakukan itu bisa gagal Yang pertama, yaitu di saat kita melakukan telepati, kita tidak fokus. Kenapa saya katakan kalau tidak fokus merupakan salah satu penyebab? Karena begini teman-teman, fokus di dalam telepati itu cukup penting. Fokus itu sangat penting di dalam telepati. Karena kenapa? Ketika kita lakukan telepati, kita fokus, maka kita bisa berada pada kondisi di mana pikiran kita dengan pikiran target itu bisa terhubung kalau kita fokus. Kalau kita fokus, teman-teman, kita bisa berada pada tempat di mana pesan telepati itu dikirim. Jadi, teman-teman, kalau kita lakukan telepati, kita tidak fokus, maka kita tidak pernah berada pada kondisi atau tempat di mana pesan telepati itu dikirim. Kita tidak berada pada kondisi di mana pikiran kita dengan target itu bisa terhubung. Jadi, kalau kita lakukan telepati, kita tidak fokus, maka... Telepati yang kita lakukan itu sia-sia atau gagal. Seperti itu teman-teman. Hal yang kedua yang biasanya menjadi penyebab telepati yang kita lakukan itu bisa gagal adalah pesan. Teman-teman, kenapa saya katakan kalau pesan itu merupakan salah satu penyebab? Telepati yang kita lakukan itu bisa gagal. Jadi begini teman-teman, kalau kita lakukan telepati dan pesan yang ingin kita sampaikan kepada target, kalau pesan itu biasa-biasa saja, maka target juga akan merespon pesan kita juga biasa-biasa saja. Apabila target merespon pesan kita biasa-biasa saja, maka kemungkinan besar target tidak akan bereaksi. Kurang lebih seperti begitu, teman-teman. Jadi, teman-teman, hal itulah yang biasanya membuat telepati yang kita lakukan itu gagal karena pesan yang kita sampaikan itu biasa-biasa saja. Jadi yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman harus buat pesan itu semenarik mungkin. Pesan yang menarik adalah pesan yang biasanya melibatkan perasaan. Teman-teman, kenapa kita harus buat pesan itu semenarik mungkin dan pesan itu usahakan melibatkan perasaan? Karena begini teman-teman, pesan yang kita sampaikan menggunakan telepati. Berbeda dengan kita menggunakan komunikasi pada umumnya Yang dimana kalau komunikasi pada umumnya Pesan akan sampai kepada seseorang Itu melalui pendengarannya, penglihatannya, dan lain sebagainya Inderanya teman-teman Kalau pada komunikasi telepati Pesan yang kita sampaikan Itu masuk melalui pikiran bawah sadar Teman-teman pikiran bawah sadar biasanya lebih cenderung merespon sesuatu yang melibatkan perasaan kalau kita menyampaikan pesan yang cukup menarik melibatkan perasaan maka target juga akan merespon pesan kita dengan menggunakan perasaannya dan apabila target merespon pesan kita dengan menggunakan perasaannya maka akan timbul di dalam diri target adalah sebuah reaksi atau keinginan keinginan apa teman-teman tergantung Pesan yang kita sampaikan Kalau kita membuat pesan tentang cinta Target akan merespon pesan kita Dan bereaksi atau Timbul keinginan untuk Menyampaikan kepada kita Apa yang dia rasakan Kurang lebih seperti itu Jadi teman-teman Kalau kita menyampaikan pesan melalui pikiran bawah sadar Kalau pesan itu biasa-biasa saja Kemungkinan besar Telepati yang kita lakukan itu Gagal atau sia-sia Usahakan teman-teman buat pesan apapun itu harus melibatkan perasaan Seperti itu Oke teman-teman kita langsung masuk pada hal berikutnya Hal yang biasanya menjadi penyebab telepati yang kita lakukan itu bisa gagal Hal berikutnya adalah Waktu dimana pesan kita sampai atau masuk pada target Teman-teman Kapan pesan kita harus masuk kepada target? kapan pesan kita target terima itu memang tidak bisa kita atur dan tidak bisa kita prediksi teman-teman tetapi hal itu sangat berpengaruh kenapa sangat berpengaruh teman-teman contohnya begini teman-teman kalau kita melakukan telepati pesan kita masuk di waktu target sedang bekerja, target sedang sibuk target sedang beraktivitas, memikirkan banyak hal maka di saat itu Kemungkinan besar pesan yang kita sampaikan target abaikan. Karena kenapa, teman-teman? Di saat dia bekerja, di saat dia sibuk, di saat dia melakukan aktivitas, maka di saat itu pekerjaan itu, aktivitas itu adalah hal yang paling penting bagi dia di saat itu. Kalau pesan kita masuk, kemungkinan besar dia hanya merespon pesan kita sebentar saja, dan fokus pada hal yang menurut dia sangat penting di saat itu yaitu pekerjaan kesibukan atau aktivitas yang dilakukan saat itu jadi hal itu biasanya menjadi penyebab telepati yang kita lakukan itu bisa gagal seperti itu teman-teman berbeda kalau kita sampaikan pesan telepati itu di waktu dia sedang santai dia sedang tidak memikirkan banyak hal maka kemungkinan dia akan merespon pesan kita dalam waktu yang cukup lama Seperti itu teman-teman Jadi teman-teman memang tidak bisa kita prediksi dan tidak bisa kita atur pesan itu harus masuk kapan Tetapi teman-teman bisa, eh, bisa dikira-kira teman-teman Kalau teman-teman lakukan telepati di waktu malam Kemungkinan besar pesan itu akan masuk di waktu malam itu tetapi kalau teman-teman lakukan telepati di waktu siang Kemungkinan besar di siang itu dia sedang melakukan aktivitas atau bekerja Teman-teman Teman-teman bisa kira-kira kapan teman-teman harus lakukan telepati Kurang lebih seperti itu Kemudian teman-teman kita langsung masuk pada hal berikutnya Hal yang dimana menjadi penyebab telepati yang kita lakukan gagal adalah yang terakhir yaitu target teman-teman kenapa target merupakan salah satu penyebab telepati yang kita lakukan itu bisa gagal karena begini teman-teman kalau kita telepati kepada orang yang tidak mengenal kita orang yang tidak tahu siapa kita teman-teman pesan kita akan masuk kepada dia pesan kita akan dirasakan tetapi dia tidak tahu mau membayangkan siapa dia tidak tahu mau memikirkan siapa itu yang menjadi persoalan dan itu yang menjadi penyebab telepati yang kita lakukan itu gagal kepada orang yang tidak mengenal kita yang kedua teman-teman telepati yang kita lakukan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan yaitu telepati kepada target dan pesan kita sudah masuk kepada dia dia sudah menerima pesan kita dia sudah merasakan jatuh cinta contohnya, tetapi dia gengsi untuk katakan hal itu. Ketika dia tidak mengatakan apa yang sedang dia rasa, maka kita sebagai orang yang melakukan telepati menganggap bahwa telepati yang kita lakukan itu gagal. Jadi teman-teman, usahakan kalau teman-teman melakukan -teman telepati, apabila ada peluang untuk interaksi, teman-teman coba lakukan interaksi. Hal itu bisa menjadi peluang untuk dia bisa katakan apa yang sedang dia rasa. Karena biasanya ketika seseorang jatuh cinta, terkadang dia malu-malu atau dia ragu untuk katakan apa yang sedang dia rasa. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman, itulah empat hal yang biasanya menjadi penyebab telepati yang kita lakukan itu bisa gagal. Kurang lebih seperti itu. Dan mungkin apa yang saya jelaskan ini masih banyak kekurangan, dan apabila teman-teman belum paham atau belum mengerti, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Sebisa mungkin saya akan menjawab apa yang teman-teman tanyakan. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari saya, Alfaismasi.